Kematian yang paling mahal yang saya tengok Kepada jiran saya ialah Dululah waktu duduk di kota dulu Setakat saya hidup ni Kematian itulah yang paling mahal sekali yang saya pernah tengok Tok ni Kematian suaminya ketika berusia 30 tahun Tinggal 5 orang anak kecil-kecil semua Saya tanya mak Kenapa Allah memuliakan mati dia sampai macam tu Ibu tunggal Umat 30 dan Dia membesarkan 5-5 orang anak tu Dengan tulang 4 kerak dia Tidak melakukan Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya ada hadis Daripada Nabi SAW Kata Nabi antara orang yang berhak Untuk memintas Aku masuk ke dalam syurga Adalah ibu-ibu tunggal Yang membesarkan Anak-anak mereka tanpa melakukan Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tonton ingat senang Janda Anak lima pula Nak negah apa, nak ajar apa Dan dia tidak berkahwin Sehingga akhir hayatnya seorang sorang Boleh jaga Dia jaga maruah dia Sampailah dia Sampailah tua Umur 60 lebih Saya tidur dalam keadaan mendengar Suaranya membaca Quran Dan saya bangun pagi untuk pergi sekolah Dalam keadaan mendengar suaranya membaca Quran Makcik tadi Mati Meninggal pada bulan Ramadan Malam Jumaat Selepas buka puasa Di dalam solat ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan nak cari hak lagi mahal Siapa dia? Tak jumpa dah Malam Jumaat tu dah angkat dah Azab-azab alam barzah Malam Jumaat siapa saja Yang meninggal Bulan puasa double lagi Double lagi sebab meninggal bulan puasa Dalam semayang double lagi jadi tiga arah ketika sujud kepada Allah waktu meninggal tu waktu sujud sampai anak cucu pergi gerak subhanallah kekayaan dan kemasyhuran apa yang boleh beli waktu dan hari kematian kita tak ada yang boleh beli hanyalah kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa taala bila Allah takdirkan kematian kamu mulia maka mulialah kamu di sisi Allah kerana Waktu dan tarikh dan tempat kematian itu tidak boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. Ini hakikat hakikat kematian, hakikat kematian